Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marabahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, uh, sebentar lagi Haidra Idul Fitri. Maka teman-teman ya jangan sampai lupa untuk membayar zakat fitrah karena zakat fitrah itu adalah wajib hukumnya ya teman-teman sekalian. Jadi di sini ya ada sebuah video yang memang memang perlu dan harus kita tonton kayaknya. Nah di sini Ustadz beri amaran keras kepada pembayar dan pengutip zakat fitrah. Nah. Karena berkenaan dengan zakat fitro ini kita harus betul-betul tahu dan faham Macam mana istilahnya kita memberinya kepada siapa ya kan ah, Lepas tuh bayarnya macam mana, doanya macam mana dan lain sebagainya Itu ada semua niat dan doanya guys ya Jadi kita memang kena betul-betul tahu dan macam mana caranya kita tengok Daripada ustaz ini guys yang beri amaran kepada amil zakat, macam tuh ya, mungkin kita dapatkan ilmu daripada penjelasan ustaz ini, ya kan ah kalau kita dah biasa kan, setiap tahun mungkin oke okay lah, oke, okay. ah, sebenarnya kalau untuk zakat fitrah sendiri kepada istilahnya amil zakat atau penerima macam tuh biasanya di masjid-masjid macam tuh ataupun panitia, itu biasanya kita dibimbing untuk berdoa, guys ah, ini zakat fitrahnya untuk siapa? untuk diri saya sendiri, untuk anak, istri, dan juga mungkin saudara-mari kita macam tuh nah langsung saja, saya sudah penasaran kita play videonya let's go alright guys ini dari Nur Muhammad channel jangan lupa like share comment dan subscribe ya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay. wow oh, kadar zakat fitrah negeri negeri Oke okay, negeri ini guys ya 1444 Oke okay, 2023 ah oh, di negeri perlis negeri perlis 7 ringgit ah Kedah enam setengah sampai tujuh ringgit. Rata-rata di sini tujuh ringgit. Terengganu mahal sikit, delapan ringgit. Oke. Okay. Kadar lain ada kadar lain pula nih, guys ya. Kadar lain ini macam mana? Aku tak faham juga. Eh. Mungkin mungkin harga berasnya ya, eh, guys ya. Mungkin seperti itu. Aku tak faham. Jom kita tengok lanjut videonya, guys. Oh senitah? Allah. Lagi lagi. Sudah dah. Aduh Ada berapa Bapak tak nak? Dan so, ini dia ada kadar tiga harga bagi setiap liter. Ah, oh. dia 7, 14 ya dengan 21 ya mengikut keselesaanlah. Oh, ah, jadi okay. hot watch-nya 7 ia. Hmm. Nah, kalau rasa semak, rasa comel nak bayar lah, 14 ya, bayar 21 ya. Ah, bagi kredit group idomas dia aku dia ada dia. Ramadan sudah pun menghampiri okay. ke penghujungnya Namun masih ada lagi umat Islam di negara ini yang masih belum menjelaskan, menjelaskan zakat, zakat fitrah, zakat fitrah Kini orang ramai boleh membuat bayaran zakat terus secara atas talian Namun begitu jika ada yang mahu membayar kepada amil yang dilantik Ini teguran ustaz kepada golongan ini okay. Pesanan kepada pembayar zakat fitrah dan juga pesanan kepada Amil yang mengutip zakat fitrah. Pesan saya kepada pembayar zakat fitrah, nak bayar zakat fitrah, bayar bagi cukup-cukup. Jangan -cukup. lebih, jangan kurang. Kalau kurang zakat fitrah tak sah. Kalau lebih itu, dia ada dua kemungkinan, kalau dia bayar zakat fitrah terus kepada penerima zakat fitrah, bukan Amil, itu boleh, tidak masalah. Tapi dalam konteks zaman sekarang, orang lebih tertumpu membayar zakat fitrah kepada amil okay. yang dihentikan oleh Ulil amri. Jadi kalau zakat fitrah keadaannya uh, 7 ranggit, kira duit mungkin cukup. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 ranggit, uh, bagi kat amil, inilah dekat fitrah aku kerana Allah Ta'ala. Uh, dia pun macam orang, kelihatan. Kalau terhadap dia kecil, bagi duit 10 ranggit kepada amil dan pesanan kepada Amir. Habak ada. Uh, inilah zakat fitrah pada bagi diriku pada tahun ini dengan nilai RM7. Kalau Allah taala Amir terima RM10 ni, RM10. Amir, Amir, Amir dia ngit. Ah bagi lebih. lebih itu bagi kepada ah uh, pembayar zakat fitrah. Menjadikan balance zakat tah cukup-cukup iaitu RM7. Okey. Kepada Amir. Ah uh, saya pesan, jangan sesekali menerima sumbangan daripada pembayar zakat Fitrah. Kalau pembayar zakat Fitrah kata macam ni, ni Dekat Fitrah saya atas nilai a, 7 anggit, 3 anggit lebih tu saya hadiah kepada Tuan. Maka jangan terima, kerana hadiah tu adalah haram. Ada hadis Nabi SAW, oh. melarang ambil daripada mengambil lebihan daripada zakat Fitrah. Kalau dia ambil, hukumnya haram. Haram makna apa? Kalau makan adalah haram. Bayar. Oke. Okay. Wow, baru tahu guys ini saya istilahnya ketika dibagi hadiah kepada amil-amil yang ditunjuk oleh ulil amri ya. Jadi tidak boleh ya kan, haram hukumnya dan apabila kita makan ya haramlah seperti itu. Allahu akbar. Allah terima kasih jazakumullah khair Ustaz. sudah memberikan kita wawasan dan pengetahuan ya. Jadi kita juga guys sebagai pemberi, pemberi zakat fitrah ya kan dan juga pengutip zakat fitrah ya di sini tidak boleh ya kebetulan di sini ada masjid juga memang di sini itu kalau istilahnya zakat fitrahnya 15 ribu ya udah 15.000 seperti itu dan untuk sampai sekarang saja jarang sih ada orang yang membayar lebih seperti itu guys. Alhamdulillah dengan adanya ilmu seperti ini kita boleh tahu juga apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kasih kepada amil zakat Nah seperti itu Atau pengutip zakat fitro ini guys Tidak boleh memberikan ya Allah Oke okay, tapi kalau Kalau kita langsung kepada penerima Macam fakir miskin Seperti itu itu enggak apa-apa kata Ustaznya tadi ya Siangkan kalau tiap-tiap orang Beri 10 ringgit tiap orang lebih uh, 3 orang Kalau 10 orang dah 30 Kalau satu orang dah tiga ringgit uh, Jangan sekali amir karena hukumnya adalah haram Sebaik-baiknya kepada amil yang mengutip Dekat fitrah itu Kalau Uh, pembayar sekadar-sekadar kata Ni bilik sekadar saya Sebanyak nilai uh, 7 hangit Tak lebih saya sedekah Sebaik-baiknya Ambil bagi balik ke dia 3 hangit Saya tak boleh fahamah sedekah Haram Bagi balik aku tu Kalau dia bertegah Nak bagi juga Nak bagi Tak saya nak bagi juga sedekah Kalau dia bertegah tak apa Ambil sediakan satu tuk Ataupun balang buat macam ni Haa uh, balang ni Ambil kat dia 10 hangit ni 10 hangit Hati yang hangit, hal lebih tu Amin dia ni bubuh dalam balang ni. Ah kertas lebihan tu bubuh dalam balang ni. Banyak. Ha selesai dia pi balik kedialah. Apabila dah selesai kutipan dekat terah dalam balang ni anggap lebihan kadak dekat terah yang dibayar oleh pembayar dekat terah. Dalam balang ni Amin nak buat apa? Dia ada dua pilihan. Yang pertama kalau Amin tu dia bertugas di masjid maka dia bagi kepada masjid. Untuk masjid menggunakan untuk tujuan kebaikan dan kebajikan ataupun dia tak guna masjid hasil kutipan dalam tabung ni, hal-lebihan ni dia jumlah semua katakan ada 500 dia bawalah duit ni pergi berjalan mata kampung tunuh sedekah bagi pihak pemerintah dekat kepada orang orang miskin yang layak menerima apa uh, nama sedekah tu cara dia pesan saya okay. kepada Amil jangan sesekali mengutip dekat petera atau mengambil lebihan daripada kadar dekat petera kerana hukumnya adalah aram Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya amaran ataupun bisa dikatakanlah peringatan seperti itu untuk kita yang membayar zakat fitrah dan juga pengutip zakat fitrah. Coba kita lihat komentar di sini guys ya. Oh terima kasih Ustadz ilmunya bermanfaat di tempat saya. Amil buat pengumuman semua wajib bayar 13 ringgit kadar zakat. Uh, RM37 uh, hanya dikenakan kepada fakir miskin, sedangkan pengumuman dari Majelis Agama pula kadar 7 ringgit. Oh, uh, untuk untuk orang yang makan beras tempahan kadar 2.6 ya, 2.6 sen lah, 2 ringgit 6 sen. Per kilo dan kadar 13 pula dikenakan kepada mereka yang makan beras impor seperti beras wangi, beras basmati, beras pulut, dan lain-lainnya oke, okay. kami jadi keliru antara membantah amil yang uh, juga imam atau mengikuti pengumuman majelis agama negeri kalau saya sih lebih mengikut kepada jenis yang kita makan kalau kita makannya basmati berarti mahal lah kan, nah itu yang sebaik-baiknya karena, karena zakat fitrah itu, zakat fitrah itu adalah Mengeluarkan beras yang kita makan, ya, untuk zakat fitrah kita itu. Jadi, kalau saya nih, makannya nasi mandi tiap hari gitu kan, maka... Ya kita keluarkan seharga yang nasi kita makan. Kalau istilahnya berasnya beras bulok ataupun beras yang apa namanya itu, guys ya, yang murah-murah gitu kan, yang cuma dua ringgit atau bisa dikatakan di sini hanya enam ribu. Nah seperti itu ya udah kita keluarkan seperti itu semampu kita. Seperti itu, guys ya. Nah di sini juga ada yang jelasin juga ini ikut jenis nasi yang selalu kita makan. Kalau was was tanya pusat zakat biasalah orang tuh pun manusia, tengok macam tidak pun ada aja dalam ceramah-ceramah senang buat fatwa sendiri ada kadang, kadang kayak gitu guys ya Di sini kesimpulannya para para amil yang sedang bertugas dilarang mengambil duit dari apa segala macam alasan. Tetapi jika si pembayar zakat fitro tetap ingin memberi amil atas nama baik sedekah maka amil boleh ketepikan duit tersebut dan kira seluruhnya masukkan ke dalam amplop ya kan tulis jemaah seluruh dan masuk ke dalam tabung masjid atau berikan kepada jawatan kuasa masjid yang berurusan dengan infak yang mengagihkan ah, bubur lambu untuk buat iftar camtulah baru gentleman berbagai arah pahala boleh dapat bila Tuhan sayangkan amil kita pun sayangkan ya kan setiap istilahnya larangan dari Allah swt pasti bermanfaat untuk kita ya dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu bahwa amil zakat itu tidak boleh mengambil lebihan mengambil sedekah haram hukumnya maka itu pasti ada istilahnya apa namanya ya manfaat Yang Allah berikan kepada kita Seperti itu guys ya Ada hikmahnya Aturan Islam sempurna Mencakupi seluruh kehidupan manusia Semua ada dalil Dari Al-Quran dan as sunnah Betul sekali ya Oke okay, guys itu saja video kali ini Dan catatan penting dari saya ya Untuk teman-teman sekalian Setiap Ustadz, Setiap pendakwah Ataupun setiap pemuka agama Dan Orang-orang yang istilahnya faham dengan ilmu fikih, faham dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis juga pasti mempunyai pendapat yang berbeda seperti itu. Intinya adalah kalau ada nasnya, kalau ada dalil-dalilnya, maka kita ikuti seperti itu, guys ya. Mana yang menurut kita meyakinkan diri kita seperti itu. K kalau kita yakin dengan kaul Usk Azharidrus ataupun Buya Yahya ataupun kaul-kaul daripada mufti-mufti ya kita ikuti mufti-mufti itu sendiri. Guys, ya, sesuai daripada istilahnya keyakinan kita, dan setiap orang itu memberikan pendapat, memberikan juga istilahnya ulasan-ulasan sesuai dengan ilmu mereka. Jadi, kalau kita punya ilmu yang lebih tinggi. Ya udah ya kan, kita harus juga memberikan uh, nasihat kepada orang-orang awam seperti itu. Intinya adalah kalau menurut kita betul, kalau kita kalau menurut kita betul dan nasnya ada, hadisnya ada, Al-Qur'annya ada, ya udah kita jalanin. Tapi intinya jangan asal main kita itu memahami dengan pemahaman diri kita sendiri. Fahami ilmu itu dengan adanya seorang guru ataupun mursyid seperti itu agar supaya tidak salah jalan. Mengartikan Al-Qur'an dengan kepala sendiri mengartikan istilahnya hadis dengan kepala sendiri ya karena hadis itu ada ilmunya Al Quran juga ada ilmunya ilmu tafsir hadis juga ada ilmu-ilmu yang harus kita pahami juga tidak serta-merta istilahnya kita baca hadis gamblang segitu-gitu aja terus lalu kita ikuti tidak jadi memang harus kita ada guru seperti itu apalagi babak -bab fikih yang mana harus ada orang yang fakih seperti itu guys ya Oke okay, itu saja video kali ini Oke okay, terima kasih datang video ini sampai selesai apabila ada sel katamu dimaafkan dan saya mohon Ududri diri. warahmatullahi wabarakatuh. I <tuh>